nah naikin dulu grafiknya ke very high 60 fps enjoy yuk nak, bantu sien oke kita coba single-single uh, dulu ya 10 kali abis itu multi ya gua 30 kali pula aja bisa spark satu kali pyro nya banyak ya guys ya sedikit itu oh banyak itu bang banyak dari mana? Kalau banyak itu seratusan, gitu. ini 30 puluh, cuman bisa satu kali. Sepak dibilang banyak. Gue ngeriannya tuh kayak gua di JP gitu ya, satu kali di sini, satu kali di sini langsung dapet gitu, langsung dapet pake single-single. Padahal gue ngiseng-ngiseng dong, ini gua gak bisa nggak bisa gua anuin, karena gua kasihan cuy dengan orang Sekolah ini nih gue kasihan cuy Lihat background-background story-nya Kapan ya? Zumbung, zumbung apa cuy Youtuber harus punya banyak anu, pyro, gitu <laughs> Youtuber harus banyak Gacha gak bang nih Gacha gak bang ini apa namanya? Ini bukan gacha namanya. Huh? Ini bukan gacha namanya. Berarti yang gacha tuh yang mana? Kalau ini bukan gacha. Dia makin dak ceritanya. Nyemil kacang. Siap, Bang. Maaf. Ya nggak apa-apa, santai. Kapan ya? Kapan-kapan, Mas. Kapan-kapan. Eh, ride ride apa, Cok? Sekarang. Kaiten. Langsung ten pull Bang. Ya eh, habis ini kita single-single dulu 10 kali, abis itu 10 pull oke ini biru-biru nih biasanya tuh setelah biru-biru 10 kali gitu, itu langsung ping gitu biasanya nice. saudara masai ini sempet ada kucing lagi, ada ada umeng waduh ping itu, ping dari mana atau gua yang buta warna <laughs> jangan horny ntar nggak dapat ingat grid sensor grid sensor apa tuh? kenapa dengan umeng uh, bukan apa apa dari tadi nggak ada warna kuning ya gua lihat, -lihat dia tuh grid sensor itu cerita game gajah di mana lu nggak bakalan dapet karena bener kalau terlalu berharap oh tidak dapat idol 1,5 langsung pensi siapa cok idol 1,5 oh ini yang alchemistar itu kalau dapat beneran ke pulang habis ini kuning saya di iya kak ya apa ya apa ya masih biru mas kemana dapat Berharap red of si aku, cok. <laughs> kapan itu anak itu pulang. Ini kuning, cahaya lah pasti kuning. Oh biru, cok biru. Hai, kali warna biru bayangkan cuy bayangkan Nexon bayangkan Nexon 10 kali warna biru kalau orang-orang anda kalau ngegaca itu pasti udah dikontaminasi ya oleh sistem oh ini nih akun akun pegawai ini katanya oke okay, kita warna pink semua 10 biji gitu kuning di ujung mana ada kuning cok biru semua Bismillah, tolonglah mabar kalian. Nabi Marzok, tenang benar, apakah aku pegawai Nexon? Sangat pegawai Nexon tuh kan sudah dibilang sepuluh kali, sepuluh kali multi. Kalau eh, sepuluh kali single. Kalau biru semua, sepuluh kali full. Tempulnya satu kali multi itu langsung dapet pink biasanya. Oke, okay, Apakah benar red ape? Ya? Oke, okay, satu di pertama. Eh, jangan benar sebelah. Oke, okay. <laughs> Itu burger Rizaki. red ape. Mana dia? C1 Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini Saudara Masai, Saudara Masai, lihat di pojok kanan tuh, siapa itu siapa tuh, yang di pojok kanan tuh, yang di pojok kanan bawah tuh, <laughs> ada anda, tetap ada si Serika. <laughs> pojok kanan masih tetap berseri ke air pulang bang malas saya dan pun di pojokan.